Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, sahabat keluarga Indonesia Inilah penyuluhan dengan penuh kearifan lokal Dengan suasana alam sekitar rumah Benarkah pilkab bikin gemuk? Mari kita simak penjelasannya sebagai salah satu metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan, pil KB ternyata populer dengan efek sampingnya yang membuat gemuk. Akibatnya, banyak wanita yang sudah ketakutan memiliki tubuh gemuk sebelum mencoba pil KB. Namun, apakah demikian faktanya? Mengingat, ada juga pengguna pil KB yang tidak mengalami kenaikan berat badan. Mari kita tengok kandungan pil KB untuk membuktikan benar tidaknya mitos tersebut. Pil KB mengandung hormon estrogen dan progesteron buatan atau progesteron saja pada pil KB untuk ibu menyusui. Meskipun kedua hormon ini juga dihasilkan oleh tubuh wanita secara alami. Tugas kedua hormon buatan ini pada pil KB adalah untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan cara mencegah ovulasi yaitu proses pelepasan sel telur matang dari indung telur sehingga tidak bertemu dengan sperma dan tidak terjadi pembuahan. Hmm, dua. 2 Mencegah pembuahan dengan cara mengubah sifat cairan vagina sehingga bisa menghambat sperma mencapai rahim dan tidak dapat bertemu dengan sel telur. 3. Menebalkan dinding rahim agar tidak bisa ditempeli sel telur yang berhasil dibuai sperma. Hmm. Mengenal retensi air Nah, ternyata hormon estrogen juga mempengaruhi metabolisme air dalam tubuh yang membuat tubuh lebih mudah menyimpan air. Kondisi yang disebut retensi air ini membuat tubuh bisa menyimpan air di bawah kulit Sehingga tubuh berat badan bisa mengalami kenaikan Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa retensi air ini hanya terjadi pada 6-12 bulan pertama penggunaan dan tubuh akan kembali normal Selain itu, kenaikan berat badan yang mungkin terjadi tidak lebih dari 4,4 pon atau 1,9 kg Perlu diingat Kenaikan berat badan ini bukan karena penumpukan lemak, ya. Jadi jika demikian, mengapa pil KB dituduh membuat para wanita menjadi gemuk? Mungkin hal ini bisa dikaitkan dengan sejarah. Tahun 1950-an saat pil KB awal muncul, kadar estrogen yang terkandung di dalamnya sekitar 150 mikrogram. Pil KB dengan dosis estrogen tinggi dapat meningkatkan nafsu makan dan retensi air. Kini, pil KB yang dijual di pasaran hanya mengandung 20-50 mikrogram, yang menurut banyak penelitian tidak cukup kuat untuk menyebabkan kenaikan berat badan. Tapi berat badan saya naik lebih dari 2 kg setelah menggunakan pil KB, Pak. Kenaikan berat badan dapat terjadi karena banyak hal. Coba Anda lihat kembali aktivitas Anda sejak menggunakan pil KB. Adakah perubahan? Misal, menjadi lebih jarang bergerak. Misal, karena pandemi karena pandemi ya, sehingga aktivitas terbatas olahraga menjadi lebih jarang atau karena usia semakin tua usia seorang metabolisme atau kemampuan tubuh mengubah makanan menjadi energi pun melambat. penumpukan lemak bisa terjadi karena energi yang menumpuk karena tidak cepat terbakar apabila anda masih muda aktivitas normal konsumsi makanan normal namun tetap merasa bertambah gemuk setelah menggunakan TKB cek jenis makanan anda Makanan tinggi gula dan karbohidrat tentu lebih cepat menaikkan berat badan Apalagi jika frekuensi olahraga terlalu jarang Makanan enak, kini semakin mudah dan mudah didapat Murah lagi Hanya dengan sekali klik, makanan diantar sampai depan pintu Yang kemudian anda nikmati sembari menonton film draker sebelum tidur Saya rajin nge-gym loh Nge-gym gitu. Anda perlu tahu bahwa ternyata olahraga yang membangun masa otot seperti angkat beban juga dapat menaikkan berat badan meskipun tidak terlihat dari bentuk tubuh Anda peningkatan masa otot inilah yang menyebabkan angka pada timbangan Anda bertambah atau mungkin ada efek psikologis ya ada pendapat menarik tentang hubungan pil KB dengan kegemukan yang diungkapkan oleh Maria Gallo seorang endokrinolog dari Ohio State University menurutnya Fenomena tersebut bisa disebabkan oleh apophenia alias kecenderungan merasakan hubungan antara hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Karena banyak yang mempercaya pil kabi membuat gemuk, maka alam bawah sadar Anda juga percaya bahwa hal tersebut benar. Ketika terjadi kenaikan berat badan, Anda langsung meyakini bahwa pil kabi lah penyebabnya, tanpa mencari kemungkinan lain. Hal ini juga umum ditemui pada vaksinasi yang dipercaya menyebabkan masalah kesehatan lain. Terlepas dari masing-masing orang memiliki kondisi kesehatan berbeda, jadi jika Anda merasa pil KB menyebabkan kegemukan, segera evaluasi sejumlah faktor di luar pil KB yang mungkin menjadi penyebabnya. Kalaupun Anda tetap yakin pil KB berkontribusi menaikkan berat badan Anda dan hal tersebut sangat mengganggu, kah saran saya, segera berganti ke metode kontrasepsi lainnya. Dan itu solusinya. Demikian dari saya, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wabilai topik hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya.